Hai Mbak Sid dan Mas Bro, selamat datang. Hari ini kita mau explore um, apa namanya, makanan yang ada di Stockholm. Maaf ya, aku pakai uh, masker, masker, masker, gaya-gaya banget, sok-sok bule. Jadi aku pakai masker karena aku mau dining in di restoran sushi yang ada di Uh, bawah kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Swedia Atau di Stockholm Tapi ternyata kamera aku 15% <laughs> So ini dia Adalah sushi. Bukan sushi ini aku nggak suka Ini aku nggak suka Jadi aku singkirin. So Kita lihat apakah Enak apa enggak Ya ampun aku alay banget sih Makan sambil di Kerekam-rekam gini Mana di deket jendela diliatin orang lagi So aku rekam dulu Hmm ini dia minyak looks oke okay. ini daging sapi ya uh, looks enak deh oh. hmm. jadi kita lihat untuk gigitan pertama mumpung masih ada baterainya mau panas ya Hmm, lanjut Jadi ini lokasinya ada di bawah kantor Kedutaan Besar Indonesia Hari ini aku mampir ke sini Cuman untuk sehelu, Biasanya bisa masuk sih hmm, Tapi karena mungkin Corona ya jadi aku Mendingan di luar aja ya karena pasti mereka kan juga tutup gitu Jadi mendingan aku di luar aja Sambil nyobain hmm. Makanan ini Sambil nungguin Yang sedang nyobain batik aku hmm. Hmm. Jadi aku di Sudia itu Jualan batik tapi Oh, bukan. Uh, oh, lah Rasanya. Jadi aku tuh di Swedia jualan batik dan aku ini ya udah nawarin aja gitu. Hmm, biasanya aku masuk aja gitu ke kantor pedesaan. Hampir pada nyobain batik. Tapi karena corona, mereka kan tutup untuk umum ya. Jadi aku juga nggak enak kalau mau masuk. Hmm, hmm. Lumayan enak, tapi aku nggak suka dong toge yang belum matang kayak gini rasanya piye gitu bau. harusnya aku singkirin juga tadi. Tadi aku juga udah izin sama yang punya. Mereka yang punya atau karyawan ya. Pokoknya aku udah izin ngambil video di sini boleh apa enggak. Mereka bilang boleh. Hore. Dan kebetulan gak ada orang di sini. Jadi aku bebas leluasa untuk bikin video walaupun tetap aja diliatin sama orang-orang yang lewat di sini. Hmm. Mm -hmm. this... mm -hmm. Sumpah ini, ini, ini. togenya Terus kita coba cabainya ini. Mm -hmm. mm -hmm. banget <laughs> Langsung pedesan Ini, ini, manis Jadi sini tuh Kalau untuk sushi ini Untuk segini itu harganya 149 kroner Mahal ya mm -mm. Jadi nah Kalau dibandingkan sama di Indonesia mahal Tapi mereka Sebenarnya punya menu makan siang gitu di sini harganya Paling murah tuh 99 kroner Cuman aku dari dulu tuh Setiap kali ke embassy itu pengen banget Nyobain kesini Cuman kayak rempong gitu atau belum belum ada kesempatan jadinya mumpung sekarang mampir ke kedutaan jadinya aku bisa sendirian dan nggak bawa anak gak bawa suami hmm. jadi untuk menu makan siangnya itu harganya 99 kroner atau sekitar hmm, 150 ribuan hmm. Hmm, hmm, hmm, hmm. aneh banget ya kuliner. aduh moncot lagi aneh banget ya video aku kulineran itu selalu aja makanannya makanan Asia karena ya mau makanan Swedia takut nggak doyan gitu. Udah lah mahal nanti nggak doyan. Jadinya aku prefer makanan-makanan Asia. Hmm. Ini supnya gratis. Untung di sini juga nggak usah beli minum. Kalau di Swedia itu minuman udah kayak di Sumatera ya, jadi langsung dapat otomatis langsung dapat air putih. Jadi kita nggak usah beli teh, nggak usah beli minuman lain ekstra. Hmm, enak banget sih. Aku tuh nggak pernah loh suka supnya. Hmm. Kebetulan sebenarnya itu sup untuk sushi sih, cuman karena aku tuh suka, <laughs> jadinya aku ambil. Semoga mereka nggak ngerasa aku aneh. <laughs> hmm, oke, okay. kita singkirin toge-togennya. Coba lagi ya. Hmm, Tetap bau Jadi aku biasanya tuh Kalau misalnya makan soto gitu kan togenya kayak direndam dulu gitu loh Bukan yang mentah Ini kayak udah terlanjur mentah Jadi kurang lama Harusnya kan Toge itu direbus di air panas Habis itu Eh bukan ding Kalau misalnya soto itu kan togenya tuh disiram pakai air yang baru aja mendidih itu atau biasanya direbus tapi cuma sebentar nah itu baru ditiriskan nah ini benar-benar toge mentah baru disiram air panas itu pun banyak yang gak kesiram jadinya rasanya masih mentah aku nggak suka nanti kalau subur hamil lagi gimana hmm Oke, okay. aku rasa cukup sekian informasi untuk kulineran kita hari ini. Dan semoga kalian ngiler dan pengen ramen, makan ramen yang ada di sekitar rumah. Kalau nggak ngiler juga nggak apa-apa. Oke. Hmm. Hmm. Enak banget, hmm, cuman kurang pedas aja sih. Nggak ada nggak ada cabe di sini, hmm. pakai topinya suami. Yang ada namanya anak bayi, hmm. Hmm. sebenarnya bisa sih makan yang enggak kena lipstick ya. Jadinya harus khusus hmm. nah, sini tuh juga boleh ambil <laughs>